Halo, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Danuswis Doggo, mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Negeri, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi komparasi antara pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Malaysia. Nah, sebagai negara tetangga, tentu saja ada banyak kesamaan antara dua negara ini. Meskipun begitu, tidak sedikit pula beberapa perbedaan diantaranya, termasuk di bidang pendidikan. Baik, mari kita lihat bagaimana kurikulum di Malaysia Pendidikan Multikultural menjadi asas dalam rancangan kurikulum di Malaysia Nah, termasuk dalam merancang kurikulum untuk anak usia dini Kemudian pemerintah selalu melibatkan empat mayoritas dalam menyusun kurikulumnya Hal itu bisa kita lihat dalam setiap kurikulumnya menggunakan 4 bahasa Yaitu Melayu, Bahasa Inggris, Cina, dan Tamil Kandungan kurikulum pendidikan di Malaysia pun e, menitikberatkan pada aspek-aspek yang berhubungan erat dengan sikap toleransi dan menghargai. Yang pertama, kurikulum yang diterapkan di sana adalah teori dalam kurikulum permata yang menitikberatkan pada bagaimana cara anak membina kepribadian, emosi, rohani, sosial, fisik, motorik, kreativitas, bahasa, dan intelektualitasnya. Nah selanjutnya kurikulum standar prasekolah kebangsaan atau KSPK Kurikulum ini berfokus untuk melahirkan siswa yang mempunyai kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan percaya diri Nah selanjutnya kita beralih ke kurikulum di Indonesia Di Indonesia sendiri beberapa kali mengganti kebijakan kurikulum Untuk kurikulum yang terbaru dan terlaksana saat ini adalah kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Untuk tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya yang terbaru ada kurikulum merdeka. Namun sebelumnya perlu diingat bahwa kurikulum ini adalah opsi atau pilihan bagi sekolah. Sesuai dengan kesiapannya masing-masing, tidak ada transformasi proses pembelajaran kalau kepala sekolah dan guru-gurunya merasa terpaksa. Untuk satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapannya masing-masing. Nah, kemudian e, sebagaimana yang diketahui bahwa setiap pelaksanaan kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika dilihat dari penerapan kurikulum di Indonesia dan Malaysia pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong pendidikan ke arah yang lebih baik. Nah, lalu bagaimana dengan penerapan teknologi pendidikan di dua negara tadi? Nah, dua produk teknologi pendidikan yang paling populer di Indonesia menawarkan sistem manajemen pembelajaran untuk kolaborasi guru siswa dan manajemen pengajaran daring Nah, di mana ini menggunakan alat ruang kelas interaktif untuk menyelenggarakan sesi pembelajaran secara langsung dan interaktif Meskipun begitu masih ada kendala dalam penerapannya Nah, beberapa diantaranya adalah Yang pertama, sulit mengakses pendanaan Nah Kemudian yang kedua, kurangnya sumber daya berpakat untuk mengembangkan dan memelihara produk. Kemudian rendahnya keinginan untuk membayar dari sekolah dan orang tua. Yang berikutnya, keurangnya literasi digital, khususnya di sisi penyedia pendidikan. Dan yang terakhir, infrastruktur digital yang kurang baik, yang membatasi konektivitas di wilayah pelosok dan kecepatan di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan di Malaysia, penggunaan komputer di setiap sekolah dianggarkan dari pemerintah, perpustakaan digital, alat pendukung pembelajaran seperti media, dan sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diterapkan, namun eh, mungkin masih kurang dalam pemerataannya. Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama melimpahkan perhatian penuh pada terwujudnya pendidikan yang kondusif. Nah, agar mampu mencetak pemuda-pemudi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik. Sekiranya cukup sekian uh, beberapa hal yang bisa saya bagi. Sekiranya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, kata mohon maaf. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.